Seratusan pengunjuk rasa terlihat bisa merangsek masuk barikade polisi dengan melewati sisi samping hingga berita ini diturunkan. Bentrok sempat terhenti saat ada kumandang azan salat isya.